gor Stoplah Jim. Geng geng geng geng geng geng. Malam ini aku ada di lokasi di mana tadi Kang Bawor aku lihat diserang. Serang. Stoplah Jim. Innalahi inna ilaihi surullah. Satulah sifatullah. Wujudullah walullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salamun qolamira gurewang tasuliamai wal munjrimun. Syah. Syat sifat wujud war war war war war, war. Assalamualaikum waalaikumsalam Oke geng malam ini aku cari kang bawar Tadi diserang dukun War Lokasinya di sebelah mana ini geng Teman-teman ada Teman-teman saya minta tolong Masuk kang bawar sebentar ya Masuk kang bawar dulu sebentar teman-teman Lokasinya sebelah mana Barangkali penonton bawar suruh Suruh Kasih tau War Aku udah di lokasi tadi Tapi sinyalnya susah jadi belum ketemu, wak Oke, oke gengnya nggak bisa baca teman-teman yang yang ada di sini, nyong nggak bisa baca teman-teman. Tapi di mana ini lokasinya? War? Stopilah ya, Jim. Teman-teman monitor dekat air terjun kuburan baru pohon besar. Oke siap Aku cari. Tolong teman-teman saya minta John Lennon, John Lennon ini John Lennon tolong kabari, kabari di live nya kang bawar aku udah di lokasi, tolong aku udah di lokasi, tolong aku udah di lokasi, tapi sebelah mana ini aku masih cari, aku masih cari wah, stopiro lagi innalillahi, innalillahi war, war, ih ada air minum wah, ini air minum bawar bukan geng, ini air minum siapa geng, ini air minum siapa geng? geng geng geng geng monitor itu tot mana John Lennon ini ini air minum Bawar bukan wah ini air minum siapa geng war John Lennon itu Kang Bawar nya masih on atau enggak itu Kang Bawar nya masih on atau enggak monitor Kang Jay bukan Kang Jay saya minta tolong itu Kang Bawar nya masih on atau udah mati Kang Bawor hp masih on apa udah mati, geng? Masih on, masih on tapi suaranya ada enggak? Ada host-nya enggak? Suaranya ada enggak monitor? Tempat Bro siap, Mas. Masih on tapi ada suaranya enggak? Coba teman-teman. Kang John masuk di HP-nya Kang Bawor. Tolong masuk di HP-nya Kang Bawor, aku udah di lokasi. Itu Kang Bawor masih bisa air terjun. Air terjun, oke kita cari air terjun. Ada suara, ada suara. Orangnya gimana? Ada suaranya? Mati lampu, kesiap mati lampu, Wak. mati lampu. Ada suara masih di ngumpet, masih dia ngucer, masih ngumpet dikejar. Oh masih dikejar, masih di sini orangnya, geng. Masih dikejar. Masih, masih on power Tunggu bentar, trot, oke. War, war. ah. Aduh inna lilai Astaghfirullahaladzim Bau wangi Bau wangi geng Ini Kayaknya dekat sini ritualnya Kayaknya dekat sini geng Kayaknya dekat sini Kayaknya dekat sini apa ya geng Bau wangi banget geng Bau dupa Bau dupa geng Cepet cari Baur ini Kita lagi cari Tolong masuk di hp nya Baur Tolong aku lagi Udah di lokasi Bontot TV udah di lokasi Ini belum ketemu lokasinya Belum ketemu Kang Bawornya kita udah di lokasi tapi belum ketemu. Oke, aku coba matikan lampunya, geng. Aku coba matikan lampunya. Stop perlajin. Masih on ya, hp masih on ya, Kang Bawor, hp masih on. War. War. Innalillahi. Kok sepi nggak ada orang? Keding misteri hadir. malam. Terima kasih. Kok sepi gak ada orang, Wak? Kok sepi nggak ada orang di sini. Baunya sekitar sini, geng. Baunya masih sekitar sini. Bau dupa, geng. Bau dupa gending misteri saat malam, bau dupa di sini, geng. Bau dupa di sini. Innalillahi. Innalillahi bau dupa, Wak. Stopiro Jim, Innalillahi. Sebentar aku fokus di sini deket air terjun ya ini aku udah udah deket air terjun di sini sungainya sebelah kanan sungai sebelah kanan oke okay. <tuh> Allahakbar inalillahi ada suara suara suara suara suara suara itu Kang Power Subhanallah ada suara geng ada suara geng Allahakbar inalillahi astaghfirullah suaranya Allahu Akbar, war suara, war inna lilahi dari sini, suaranya dari sini dari sini, Allahu Akbar inna lillahi. hilang, suaranya hilang war suaranya hilang, suaranya hilang suaranya Teman hilang teman-teman saya minta tolong Masuk di HP-nya Kang Bawar. Monitor. Kang Bawar masih on nggak? Kabarin aku lagi. Kabarin aku. Kang Bawar masih on nggak? Suaranya tiba-tiba berhenti. Suaranya tiba-tiba berhenti, geng. Suaranya tiba-tiba berhenti, geng. Allah Akbar. Inna lillahi. Inna Kanan, oke siap.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 War. Ayo. Siapa yang ngumpetin Kang Bawor? Siapa yang ngumpetin Kang Bawor? Monitor. Setan belek kuntilanak genderwo wewe gombel sekang bablang malam firma erot dukun bayi dukun anak. War. Innalillahi. War. Aduh, teman-teman, sebelah mana, geng? Sebelah mana, geng? Aku cari lagi. Allahu Akbar. War. Astrobradim Ada yang batuk Innalillahi Allahu Akbar Astopira lajim Astopati Allahu Akbar Innalillahi subhanallah War kepriwe war kepriwe war Allah dikutuk Allahu Allah Astopira lajim Innalillahi Ya Allah Allah Akbar Astrobradim Adu piung ya Allah priwe ge Wong kemari di di Pong mari di nih kutu kupret. Kok sudah celakakan bro, jagung Akbar. Okay, sebentar teman-teman. Sebentar. sebentar. Ini aku cari orangnya dulu, deh Nang sebelah kene. Ponge eh. apa berdua? <tuk> ya. tempe oke ya tem -tem masuk tem masuk tem masuk tim masuk, tim masuk, tim masuk, Allah Akbar. Sayinale, udah alhamdulillah udah ketemu geng alhamdulillah udah ketemu oh, iya, iya. Stop, oke berarti ini mungkin kang bawornya udah gak bisa gak, gak lanjut ya geng awas, awas kang bawor udah lanjut, ini masuk sebentar ada temen yang juga tim masuk, tim masuk, tim masuk, masuk ini siapa, ini siapa rosi haji citra oke geng, kita cari orang yang tadi udah nyerang kang bawor teman temen ya Allah di dicut itu ada darahnya sebelah Allah, kiri sebelah Allah. kiri. Tangan kiri ada darahnya, geng. Oke, okay, oke. Okay. Okay, teman-teman yang yang masuk di di Astobulan di Kang Bawor ya, teman-teman. Bantu doanya buat Kang Bawor biar kesembuhan kita cari orang yang udah nyerang Kang Bawor, teman-teman. Oke, okay, ya, masuk terus di Citra sama Bontot TV, Oke, okay, kita bawa Kang Bawor ya, teman-teman. Oke, okay, yang Allah Akbar. Kita bakalan cari yang nyerang Kang Bawor, teman-teman. Masuk di, Dukun, Rosa, ya, di Dukun, ya, Rosa di Citra. Rosa di sama Bontot TV, geng. Oke. Okay. Ini tamatin. Teman-teman oke Terima kasih kita matiin dulu ya Teman-teman Makasih geng Ada Rosa di Citra ada Bonto TV Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita cari wak Kita cari Gue buka sebelah mana Gue buka sebelah mana Gue kayu gue gue kayu Ayo Awas hati-hati bret Tadi Allah tadi lu kamu diserang di sini ya Bor. oke okay, oke okay. okay, siap cek monitor cek monitor teman-teman tadi diserang okay. di sini geng kita bakalan cari sampai ketemu geng, malam ini gua bakalan bales kekesalan Kang gontot ayo siapapun kamu ayo coba keluar saya minta keluar aku bakar sinobrakabrik yakin keluar Innalillahi Ayo keluar dukun cabul dukun pelet saya minta kamu keluar kamu udah udah nyerang nyong. kamu udah nyerang temennya oke okay. oke okay. kita geser pak saya yakin dia udah lari ke sebelah sini geng saya yakin dia udah lari Oke okay, aku coba sisir ya lokasi sini geng saya yakin nggak sendiri geng saya yakin dia nggak sendiri teman-teman. saya yakin nggak sendiri dukun cabul dukun pelet dukun apapun kamu ayo wujud setan belek setan ketep dukun oke okay, aku Kebetulan aku bawa ini geng, tenang aja geng, aku bawa batu ini geng. Kang Bawar. di mana lu berat? Di mana lu berat? Aku cari. Dukung cabul, dukung belat. Allah agar innalillahi. Subhanallah. Allah Akbar. Innalillahi. Wajus kau n. Tembelak. Allah agar innalillahi. Aku rana nurusan karokok. Aku rana nurusan karokok merat Dora apa apura astagfirullahaladzim merat innalilahi pocong merah wa. pocong merah wa. aku enggak ada urusan sama kamu jangan ganggu nyong jangan ganggu nyong terima kasih Kristiana. Allah Akbar, innalilahi geng innalilahi wa innalerjingun aku enggak ada urusan sama kamu oh innalilahi ini, ini mungkin ini mungkin tadi aku lihat ritual subhanallah ritual pesugihan pocong mungkin ini lagi ini antek-anteknya dukunya ini geng Mungkin ini antek-anteknya dukunya geng Ibu Sarwini saat malam Bantu doanya kita serang Aku gak ada urusan sama kamu Aslinya aku gak ada urusan sama kamu Coba kamu dimana sembunyikan Dimana majikan kamu Coba Arahkan dasmu Kepalamu dimana majikanmu Kalau gak tempiling yakin Tempiling temenan Innalillahi Oke nyong coba sikat wa. nyong coba sikat. Tapi ini merah geng. Ini merah energinya lumayan geng. Aku coba Allah Innalillahi Suara-suara geng Suara-suara teman-teman. Astagfirullah. Nyong coba sikat geng. Ini merah geng. Bantu doanya teman-teman. Saya minta Allah Bantu doa geng. Mungkin dari sini kita dapat titik-titik temu geng. Dari sini mungkin kita bakalan dapat titik temu geng. Di mana majikannya berada geng. Saya minta teman-teman rekod ini geng saya minta record saya minta record barangkali ada terjadi sesuatu saya minta record teman-teman saya minta diri rekod pasukan Bonto tv, saya minta rekod bantu salurkan energi positif kalian geng saya minta bantu salurkan energi positif kalian teman-teman bantu ratakan nya wak kita coba hajar teman-teman apapun kamu aku enggak peduli gimana majikan eko ya Astagfirullahaladzim gimana majikan bu? kalau enggak Allah Allah dia coba ngeludahin wak dia coba ngeludahin wak gua buka kepala lu yak gua buka kepala lu gua buka kepala lu di mana kamu sembunyikan Allahu Akbar nitoy king innalahi nitoy king toto kubat kini nitoy temblek langsung mambune ora tahu sikatan Allahu Akbar bantu doa guys Allahu Akbar Allah Akbar, Akbar. innalillahi wa inna ilaihi raji' astaghfirullah laa kula wa laa quwwata illa billahhu ma salal ladzi madailai la ilaha illa huwa qabid De de dukun cabul, dukun Aku Allah wafat, Allah wafat, Allah wafat, Allah wafat, Allah stop subhanallah, merat koin, merat ora koh, merat ora. telepen, telepen, kabur, telepen, telepen, dukun telepen, telepen, telepen, telepen, telepen, telepen, telepen, urusan karo telepen, telepen, telepen, telepen, telepen, telepen, telepen, telepen, Monitor, geng. Astagfirullah La ilah ilah makamanda rusul. Wawah mburi. Ndianna urusan, korah urusan. Wawah urusan karo dukun. Eh, wawah urusan karo kontong. Saya minta. dukunnya mana? Dukunnya mana? Hadir! Astagfirullahaladzim. Tako prakabrik yakin. Sumpah tako prakabrik yakin. Tako prakabrik, teman-teman. Tako prakabrik, teman-teman. Allah Akbar. Inna Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Lah, ilailah mukamander dulu. Lah, ilailah mukamander dulu. Lah, ilailah mukamander dulu. Lah, ilailah mukamander dulu. Lah, ilailah mukamander dulu. Ila ila sir, safety fat wujud. Stop, latih. Allah, wabarak dukun cabul, dukun pelet. Weh, weh, weh, weh, kunyuk, kunyuk, meretin aja, meretin, kunyuk. Astagfirullahaladzim, kunyuk. Allah Akbar. Meret. Hina lagi. Astagfirullahaladzim, aku lihat. Brett, Brett, Brett. Yang monitor tadi dikang. Yang monitor di bower. saya minta tolong. Dukunya tadi, rambutnya panjang gak, Brett? Aku tadi lihat lari di sini, sumpah. Aku tadi lihat orang lari di sini, sumpah. Allahakbar. Akbar. Aku tadi lihat lari di sini, geng. Betul rambutnya gondrong nggak? Bawar, bawar, bawar. Kristiana betul inarilai saya yakin ada di sini saya yakin ada di sini melayu bret Mungkin melayu yakin mungkin melayu Maring ini ayo Kang Kang kita orang-orang damai Kang orang-orang damai Kang metu apara Kang ekor teke lapornya yakin Kang metu Kang metu ke RC Maring dikazado-ado RC ghe ke... Allah Akbar Kristiana bawor. tolong-tolong RC jangan jauh-jauh suruh kesini Lokasinya ada di sini. Lokasinya di sini. Halo, Akbar! Stopin aja, Kang! matura Kang! kalau nggak tak polisi yakin Ken, metu orang, Kang! Tak lapor hey. eh? apa nih? Halo, Akbar! Inilah dia! Astagfirullah! Eh, kau nyerang temenin nyok, kau ini temenin. Lu nggak? Eh, kau jangan apa? Kau jangan kayak apa? Eh, pastu bil... Oh, Allah Astagfirullah! Allah ya Inilah dia! Inilah dia! Astagfirullah! Oh ayo! kapur koi, aja kapur koi. Nyerang dari belakang ini lagi, aja kapur koi. aduh, ngantem sekangburi asam, ngantem sekangburi. Stabil, nyikap sekangburi. Stabil, umpetaneng kene kene, umpetaneng kene kene, umpetaneng kene. Innalillahi. Kakek kakek. Hei, ngene maju ngene? Aja belayu, kau aja belayu, aja belayu. Oke. Okay. Rika yang sur. Hei, oke. Okay. Rika jalukya apa? Rika jalukya apa? Rika jalukya apa? Oke. Okay. Diam diam diam. Sebentar geng, ini orangnya geng kita hajar geng. Dia yang nyerang, dia yang nyerang, bukan dia yang nyerang teman-teman. Awas awas. Allah. Allah. Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Ya Allah, Allah, dia, dia. Lua, lua, lua, lua. Allah Akbar. Tenaga Allah, Allah banget. Tenaga nero banget. Sumpah, sumpah. tenaganya banget Demi Allah Innalillahi, aduh, aduh. Innalillahi, innalillahi oke okay, aku aku tunggu jatah geng RC mari di, RC mari di geng suruh merapat nyong stop RC aja jaduh itu geng ayun alih astagfirullah ya Allah kayu, kayu, kayu kayu, bret, kayu asam Aku detembiling boteng. Allah. Masih ngikutin, Guys. brett Em Arifin, moderator saya minta tolong kabarin selosa di Citra. Jangan jauh-jauh dari Nyong. Sumpah, ya Allah. Aku orang ngurusi media, aku orang ngurusi media. Oh, tolong jangan jauh-jauh dari Nyong bahaya banget. Oke. Okay. Kayu, geng. Oke, cukup apa porak. Kecukup apa warga? eh hey, Konon di konon di aku di sumpah kek, aku kayu sumpah, rosak banget wongnya, gede banget, kayak gendero wawo, cuti, cat, kau priwe, lagi, eh hey, Aceh, eh astagfirullahaladzim, kita ngajar, Allah Akbar. Merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, Allahu Akbar merah, ya Allah, merah, Allah Allah, Allah, oh. oh. ya. Ya Allah, Allah merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, kapur merah, Kapur merah, kapur merah, kapur merah, Inai, lagi ah. ya Allah, tenaganya rasa banget. Kutu, kubra, hey! aduh, kubri, mega citra, kaya, ya Allah, mau disiplin, bantu doa, bren, bantu doa, bren. Innalillahi Stop, Stop Ini aku baru berdua ini. Tim Kang Bawor monitor tim Kang Bawor monitor masih di lokasi enggak? Kang Bawor tolong cari bantuan ya Kang Bawor. Mungkin temen channel apa gimana Kang Bawor tolong ya. Cepetan nanti ini tenaganya rusak banget kayak genderwo yakin. Jet. Jet. Enggak aku kasihan Kang Rosa di Citra. tutu Tuh suaranya. Cit, lu di mana? Ya. Saya yakin enggak sendiri, saya yakin enggak sendiri. Dia lagi ritual. Hey. Tuh tuh tuh tuh. hajar berdua, hajar berdua, hop, stop, kita hajar lihat, waduh, oh, dia bawa senjata sebentar oke Kang, Kang, mandek disini, mandek, mandek kita ajak ngobrol dulu, Kang, assalamualaikum kita ngomong baik-baik, Kang Kang, santai, santai, rohsi Kang, assalamualaikum Kang, disini, asok, Kang, asok, Kang jangan pakai emosi, Kang aku tanya, Kang, Kang kang, giganlah, giganlah, gikan Kang damai baik disi damai baik -baik. Kang Kang Kang baik -baik. Rika nungsa apa setan ah takut nih Rika menunggu apa setan kok oh, pada ngakon kayaknya gak mau kita buang kita buang kita buang disi oke oke oke ini ngapa ngutuknya nyong justru aku takut Rika ini kuburan lagi ngapa lagi ngising oh, lagi ngapa pak oh, kan orang enak, beres enak. Aca kek, jik jik. ya aja keperakan bahaya kita mau kejigit kek kamu apa wong ah Kok to ngerti mana apa ora? Ora. Oh, oke oke oke. Toko menang warga PKK ora cara ki. Ambil warga ya, nah, PKK men warga. Ora. Nyong loro lawan siji. Oke oke. Tim monitor tim monitor. Oke oke oke. Ki undang warga. Bawar-bawar kon golet batir. Oke oke. Kang war. temenan Rosok Kang. Brika sudah menyakiti temen nyong bawar. Ganggu apa? Kok uripen kuburan kok kayak iblis ya? Ora nyolik. Hah? Monggo iblis. Kok iblis? kok iblis, kok iblis jajal arkowani, arkowani buka mas apa apakah jajal? bukak muncul Kang, hati-hati pelan. Oke oke. ini karena udah bersekutu sama ini gue sok, kita ngobrol baik-baik orang yang keluarga warga, bilangnya sok ngomong apik-apik ngomong apik, bila sok pedus, kok menung siapa demit? hah? kok menung siapa demit? hah?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 Koknya orang baterainya maskernya buka, kan? Kok Kok menungsa Teman-teman bantu doanya, kita coba hajar. Teman-teman, teman-teman, teman-teman coba bantu doanya. Aku bakalan serang aja ini. Ini orang udah nggak bisa dikasih kompromi. Sumpah, Kang, Kang R. cari senjata ini. Orang udah nggak bisa diajak kompromi. Ini, ini bener orang nggak bisa diajak kompromi. Kita serang bayar papi tapi kita sudah tuh dengan iblis kan terus iya mas kok ada tapi. Ya. kita jelas kuat banget kita jelas Allah, bar, pakai tangan aja ya jajal, baik. tangan kosong hari Kap. Ke... tangan kosong yuk, tangan ke. kosong anggar rika tangan K kosong kalau rika jagoan jajal itu sendatanya ditaruh wis lah kamu baik ora sadar kang sadar tobat, tobat hmm. tobat kwek, bilai sok kwek, bilai sok kok menung sapat demit maju-maju menang budak apa kau? Oh, budek apa? Bali, bali, bali, bali, bali. Kok ya, budek, kau pakai apa? Bali, bali, bali. Ini dikasih alfa dikasih yasin juga. Gak percuma ini menungsai ini, oh, iya. ini menungsai ini. ini, ini orang, ini bukan demit. Ini dikasih doa pun gak bakalan kabur. Ini guys kabur, ini iya. harusnya pakai parang. Ini gak ada warna hijau, akarannya juga. Oke, gak ada Oke, Astaghfirullahaladzim ya Allah. Kang, kang, kang, Kang. Sabar, Kang. Kang botot hati-hati. Hati-hati, Kang. Hati-hati, Kang. Hati-hati, Kang. Sabar. Sabar ya. Sabar, Sabar, ya, ayo, sabar. Sabar, Sabar, sabar, sabar. duit, duit, duit, duit. sabar. Sabar, apa apa siapa karena siapa Allah Allah Allah ya Allah supaya ngoleh nah. senjatanya kita cek ngoleh senjatanya kita cek Ya senjatanya -senjata -senjata -senjata. ah yeah. Allah, Allah. anak maning suara pakai lewat dus cek cek mulai kayu gede energi ini kuat banget sumpah dia udah bersekutu dengan iblis sumpah mulai kayu gede innalillahi, lagi innalillahi. Inna lagi lagi Kang Power Monitor, Kang Power Monitor, Kang Power, tolong kasih tahu teman-teman ini lokasi luar biasa. Hana penjahat, wah oh, enak! Stop ya, ya Allah, cepetan, cepetan! cepetan, cepetan. Kita hajar lagi, teman-teman. Komen angka 1 saya minta teman-teman komen angka 1, kita maju. Komen angka 2, kita mundur. Wak, ya oke, gede gede si Cimani, kenapa? Komen angka 1, kita, kita maju. Wak, semutok, orang kalah. Geng apa? geng geng komen yang satu kita oke. maju. Yakin Rosobatan agane kes bersekutu dengan iblis. kutu kubrat. Ke atas Atas ya. Innalillahi. Maju Ayo. maning Bah. Kang Bow oke komen yang satu maju bantu doa ya, teman-teman. Bantu doa biar semangat. Tambah juga like bret Tambah juga like bret Bred. baru 100 pelit teman. nyong taruhannya nyawa, geng nyong taruh nih nyawa, nyong karokang rosa di citra ya, tolong didongani guys, tolong didongani tolong didongani tolong ilahi baik selamat maras, beri selamat maras oke senjata kita nih, mencoba untuk bantu ratakan nyawa uh, ee bantu ratakan itu perbuatan yang, yang tidak terbudi itu, itu dukun mbak, itu, itu bukan hantu nah, gitu guys, itu bukan hantu yakin rosa itu banget tampil. tenaganya rosa Allah wakbar harus dihentikan, inna ilahi Astaghfirullahaladzim gue nengit kang kang kang ya Allah ngamuk Waduh, kowe pantai udu menungsa yakin kowe iblis. Allah yakin udu menungsa kowe. Udu menungsa kowe, udu menungsa kowe. Bantu do'a bret. Bantu ratakan like yang coba hajar berarti yakin, teman-teman. Bantu salurkan energi positif kalian. Yakin. Oke, Kang. Oke, Kang. Comment pada Bali mari lur ayo. Sudah, Kang. Oh, bisa Bali Kang, tidak bisa. Bali Kang kamu balik bisa ngomong ngomong Demi kita luar biasa, kisumpah. Ya Allah. Inali lagi, inali lagi, mutak mani cek, mutak Allah, ya Allah, kabur di sisi, kuat, sumpah parah kuat tuh Yo. iya, lampu bunde, patinilah bunde, lagi marah-marah, lagi marah-marah, suaranya suaranya, suaranya, suaranya, suaranya. Oh, Ya Allah ya Allah, orang kuat yakin, sumpah, cetapur cet, Umpetan, Umpetan um, Aduh ini, um, tutup, tutup Aku Umpetan nge-randa kiri Cita, nge-tutup um, Aku baru ngerasa di cita Ya Allah, okay, namburi, patah ini lampunya, patah ini lo ngerti, kaya ngerti cit kapur pe apa ngapa cit, cit, lagio, alu ki, alu ki, apung lo Stop. Aman. Aman, cari aman, dulu, cari, aman dulu, cari aman dulu. Cari aman dulu. Cari aman dulu. Aku kita nunggu Kang Bawar jebret ya. Kita cari aman dulu nunggu Kang Bawar. Nunggu Kang Bawar panggil tim ya. Tempetan di sini. Nunggu Kang Bawar cari warga ompetan ya. Saya gambar. Iya timnya. Ini Kang Bawar tadi juga diserang itu aku bareng siapa ers rosa di Citra ya, aduh ya allah, ya, kita, kita dulu. Temen -temen aku aku nunggu di sini dulu teman-teman nunggu tim masuk, Iya itu udah kirim udah udah cari warga udah cari warga kang Bawornya udah cari warga bantu doanya teman-teman bantu doanya, bu ini dia kuat banget, saya kira dua lawan satu dua yang menangking ternyata dia energinya kuat banget ya Brett. Dia kuat banget, dia badannya gede banget. Dia bukan manusia biasa. Yang jelas kalau bukan Superman, dia itu Batman. Menang. Ya Allah. Ada suara lagi. Itu kalau bukan Superman, itu paling Batman, Wak. Yakin, rasa banget. Aduh. Kayak antek-anteknya nasi guyu Maning. Antek-anteknya nasi guyu Maning. Antek-anteknya nasi guyu. Orang ngurusi medinya, ngurusi. Orang ngurusi mati teman-teman saya minta bantu salurkan energi positif kalian dengan like Bro Kita coba cari lagi kelemahannya geng. Saya minta bantu ratakan like nya Brad. Saya minta bantu ratakan like -nya. Saya minta bantu ratakan like -nya. Kita coba salurkan energi teman-teman. Bantu ratakan like panas Bantu ratakan like teman-teman. <tuh> <tuh> Allahu geng saya minta bantu <tuh> bret aja atau doa bret kok maring di bret mau aku istirahat dulu sebentar jangan jauh jauh wa. cek son cek son cek son teman teman saya minta bantu ratakan like nya allah berkiai malahan sing nyawer siapa mpora menangi miki lampu lah pangapura yang nyawer siapa tadi geng aku tidak lihat wis lah Pangapura, Brett, nyong orang urusi malam ini, sumpah, nyong fokus sebentar, nyong fokus, ini manusia bukan manusia sembarang manusia geng, ini kalau bukan Superman, ini Ultraman, atau mungkin ini spider-man geng, tenaganya luar biasa besar ini, Mas Arifin yakin tenaganya luar biasa ini, kalau bukan kalau bukan dia Superman itu dia Ultraman yakin, kan aja tuh atau Brett, aku ah inna lillahi jangan mencari jangan mencariku ya. mencar itu Kang Citra malah mencari Kang Citra jangan mencari dulu Oh ini ada kayu gede ini cita kayu gede cip kena kayu gede ge. Oke okay, kita setembe disinca kok jangan jauh-jauh jangan jauh-jauh jangan jauh-jauh jangan jauh-jauh siap ya iya kayaknya Ultraman ini tenaganya gede banget rosa banget dia manusia tapi tenaganya iblis sumpah dia manusia tapi tenaganya iblis. Kuat banget. Kuat banget geng ya Allah. Bantu doanya teman-teman kita terfokus di sini. Aku udah dipin cahaya geng. Saya yakin masih di sini teman-teman. Aku udah dipin cahaya ya. Takutnya dia masih ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma solli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Bantu doanya, Bret. Oke. Gentlemen, iya. Ada suara, Bret. Ada suara, Bret. Ada suara teman-teman. Ada suara subhanallah sebentar cek sekitar oke siap cek sekitar saya yakin orangnya masih sekitar sini saya yakin orangnya masih sekitar sini teman-teman innalillahi -teman. bantu ratakan lagunya pak ini Kang Bawor mana nggak komen ini Kang Bawor ya Allah Kang Bawor monitor aku orang gawa wedang mumuhy hadir terima kasih aduh buke Anasinya singa wer bu sapa lah halobar Halo Akbar Oke okay, aku fokus lagi Biar teman-teman bantu doa ya Teman-teman bantu doa Bantu doa Ini manusia bukan sembarang manusia geng Ini udah bersekutu dengan iblis Sumpah ini udah bersekutu dengan iblis Dia kuat banget betul kayaknya Dia namanya gendrumen Soalnya dia wujudnya gede kayak gendrumen Gendrumen betul Bukan Spiderman ya Bukan Spiderman, Bukan bukan, bukan pula Ultraman. Ini malah rosa di cita maring dikeh Rosa di cita maring Stop Setulah Rosa di La Oke. Dia manusia bersekutu dengan iblis Dia manusia bersekutu dengan iblis Saya yakin geng Kuat banget badannya gede, gendrumen Ya Allah mabudupa geng Aku paham baunya kakek kakek geng Aku paham Baunya kakek-kakek, teman-teman. Sumpah. Betul. Ada di sebelah sana. Oke. Sebentar. Sebentar. Sebentar. Jangan bisa. Oke, ya, itu si cita ada di sebelah kanan saya. Ada di sebelah kiri saya. Sebentar. Allah. Allah Akbar. Kang, takway duit satu sewu, gelema pura. Kang, takwe duit satu sewu, gelema pura. Kang, takwe duit satu sewu. Kang, hadir bantu dua, get bantu dua, berarti bantu dua aja. Misalnya, Kang, bawa monitor. Kang, bawa udah Kang, bawa udah kabarin teman belum, Kang Bau sudah kabarin warga belum? Kang Bauernya monitor nggak sini? <Sinduk> Allah, Akbar. Allah Akbar! ini lagi. Astop lagi. Allah Wabarakatuh, nangburin ini ngumpet. Eh, ya Allah. Kang Kang, ngapa Kang? Kang Odis, Kang Kang hop hop hop hop hop hop, Kang Kang Kang hop disit, kang, kang hop disit, hop, hop hop hop hop disit, Kang hop hop hop hop hop stop, hop stop. Hop stop. Hop. Diem diem diem diem Kang. Oke. Okay. Kang sadar. Sadar urip nang dunia ora selawase Kang. Jangan kau pilih aliran yang sesat Kang. Neraka jahanam Kang sumpah Kang. Kang neraka jahanam Kang. Kang cukup. Cukup cukup. Tolong bertobatlah Kang. Tolong bertobatlah kebalik jalan yang benar Kang. Balik jalan yang benar Kang. Masih ada jalan Kang. Temenan Kang, saya minta Kang Kang, tolong. Jangan sakiti manusia-manusia yang lain, Kang. Apalagi. Diam, diam. Diam. Kita balik, damai. Aku janji nggak laporin warga. Ya. Damai. Damai. Damai, Kang. Damai. Sudah. Kembali ke jalan, ya Allah. Kembali ke jalan yang benar, Kang. Kembali ke jalan yang benar, Kang. Tolong, Kang. Tolong, Kang. Oke, ini nanti saya hapus videonya. Ini saya hapus videonya. Kalau kamu, Kamu janji. Kamu janji. Kamu janji, ya, jangan jangan kayak gini lagi, kalau enggak, ini tak sebar ini loh. Ini nanti hapus, yang penting kamu janji, janji ya, janji ya. Kang, sadar, sadar, dunia hidup sementara, kang, sadar. Itu taruh, kayunya taruh, taruh, kang. Taruh, taruh, taruh, taruh, taruh. taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh. Kita pulang, saya kasih duit ratus ribu, kang. Saya kasih duit ratus ribu, kang. Saya kasih. Devat, mau saya, okay. saya kasih duit lima ratus ribu. Saya kasih duit lima ribu. Kita damai, udah. Kita damai, kita pulang. Ya, salaman ya. Diam. Saya yakin kamu masih ada jiwa manusia. Saya yakin kamu ada jiwa manusia. Kamu ada. Kamu ada jiwa manusia. Tolong, tolong bertobatlah. Tolong bertobatlah. Kembali ke jalan yang benar. Hidup banyak sementara ya. Kolunapsin maut ikutul maut ikutul maut. Diam, diam, diam. Mau makhluk bakal mati, Kang. Dunia nggak sementa, Kang. Dunia nggak lama, Kang. Dunia gak, Allah, Allah, pancen ko iblis, kok nggak kok nggak Pancen kau iblis, kau pernah nggak pernah Kau pancen iblis, pernah nggak pernah nggak gelem, Lima pernah nggak pernah nggak pernah nggak pernah nggak Kang, nggak kang. nggak pernah nggak pernah nggak pernah nggak pernah nggak pernah Allah pernah nggak Allah Dead! No, oh, no, dead! Dead! Allah! Dead, dead! Dead! Oh, di sini Kang Adik sini Adik Ya di bontot TV Dia dibawa kemana, mana ini dibawa kemana ini Hei hei siapa itu siapa itu Sini sini dulu sini dulu Sini dulu Kang Lagi ya, ke Allah Allahu Ya Allah Ya Allah, Allah Ini nih nih Ucakku Rika Arum Aduh Miki Power di power Itu itu ada ada yang nyusul lagi ke pribadi Rika Aku tempiling potongnya Astaghfirullah Wah kebangetan ke ya, dukunnya kek Kebangetan Allah Akbar Ini Kang Boset malah Ditempiling guys Ya Allah Tengah larap banget kek Woi, hei kue woi, woi, ke woi, tak woi, woi, guys woi, woi, woi, bisa woi, woi, bisa woi, woi, Jakong woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Oke, nyong nyong sudah barang itu, Gas. Anak itu MKD sama rongsok kayaknya. Oke. Prusikonya nyelku warga, nyelku warga Prusia. Lakukan kontak kai mereka lo. Kontak kai wong. Dukunya cuma satu, uh -huh. tapi bala tentaranya iblis. Astagfirullahalazim. Dia kuat banget. Ya, dia kuat banget, ya. Ini kan udah udah banyak nih ada Aku tetap ikut cari, aku maling, ya. aku masih marah tapi oh. nanti aku tak take offin. Ya. Aku tetap masih cari. Kang, aku ngetene, -neger, Kang. Guys, sini, kang. sini. Ngetene-ngetene, Sini, sini, sini. Cepet, Oke, oke. pada. Iya. Oke. lagi. Dukunya cuma satu, ya, tapi dia iya. bawa bala tentara ini iblis kang. Oke okay, Kuat banget tenaganya kayak disebut tadi nah, di penonton Yong itu gendrumen. Gendrumen? Apa kue? Tapi ini kenapa pak? Dia kita tampilin batangnya ko. oh, Asta, dia, so Men, hati, hati, kok. stop. lho kalau Dia sesekarang. Amprek. Main dateng. Katanya Oke okay, ya keng. Peng, peng. Gak masin jatah peng, gak masin peng. Ayo, kayu, kayu, kayu. Bisa ngomongin power pun pada nggak alat. Wis, wis, wis. ane, ane, ane dia. Warganya nyusul kok. Oke berat tapi wis-wis undang warga ya Oke okay, siap <tuk> Oke okay. Kang Citra aku tetap ikut cari pencarian mereka oh. ya. itu aku mungkin offline ya Iya yeah. masuk di channel masing-masing siapa -masing ini Kang MKD sama rongsok ini MKD rongsok Rosyadi Citra guys aku tetap ikut cari aku balik okay, aku tetap kita tetap bareng banget tetap kebuk ya aku nggak wala sih juga kebuknya kekang mungkin satu ya, lawan tak empat tak handle disit ya. tak handle disit ya, ya. Oke ayo gue nanti satu lawan empat wani geng oke ada mkd misteri ada juga rongsok ya rongsok misteri ya Brad rongsok misteri loh digital bed aku tetap offline ini aku takut takut bahaya kameranya yang sampai jatuh nanti pecah ya teman-teman oke kuat temen masuk ya Insya Allah masih kuat oke. kita kroyok berempat ya ke teman-teman yang di pas okay. oke kalau misal memang... Kek, Kang sebentar Kang sebentar ke domongin siapa kayak Aduh, kembali tiba nggak siapa kayak rongsok. Nah, kaya Gak sabar, Rika aja, Rika aja kembali tiba. Gue orang sakti yakin, Rika aja kembali tiba. Nyong pesan aja misah temenan. Oke oke oke. Rica wakai gede tapi aja kembali tiba kok. Bareng, bareng bareng bareng ya berat ya. Terima kang boh. Iya bawahnya oke berat. Rongsok mana, misteri, MKD misteri, roja cicitra oke. Bontot tiba tak tak ofen. Tak tak ofen teman-teman. Terima kasih kalian luar biasa keng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman MKD Rongsok dan Citra Rosah, terima kasih. Aku cari offline geng. Aku cari offline sambil mereka aku tak minum dulu. Perutnya ke kecil banget teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Akbar. Terima kasih teman-teman. Oke masukkan link, nggak apa-apa teman-teman. Masukkan link buat mereka bertiga. Ini urgent banget. Masukkan link teman-teman. Masukkan link ya Allohakbar. Masukkan link teman-teman buat mereka bertiga. Masukkan link teman-teman. Allohakbar, kayak ada yang Oke. Oke, okay. teman-teman masuk ya. Masukkan MKD, Brad. MKD. Oke, okay. masukkan link ya, teman-teman buat mereka bertiga, MKD Rongsok Citra Rosadi. Oke, okay, Brad Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana moderator ini mana tidur semua ya?